Oh, Summary-nya ya, Bigetron semuanya dengan total elimination, total damage, survival time bahkan vehicle usage, usage. ratenya yang biasa diamankan oleh Boom tapi uh -huh. karena tidak ada Boom uh -huh. kali ini Bigetron, uh. Padahal kalau kita lihat dari jarak rotasi dengan menggunakan vehicle yeah. ada tim lain yang terkesan. Datanya lebih banyak tapi ternyata hmm. hasilnya Bigetron dengan 69,1 persen. Ya kita lebih percaya data lah ya pastinya. Betul. Karena ini data udah valid no debat juga. Dan ini dia buktinya. Seperti apa, kenapa, ada summary-nya. <laughs> gak pertanyaan gue satu. Kenapa dari sekian total eliminasi, total damage, average survival time, vehicle usage rate, itu Bigetron yang paling nyala? Mungkin karena mereka yang mendapatkan data tim summary yang paling banyak. Iya <laughs> e, mungkin. Makanya tadi gue baru kenapa, why, karena because. <laughs> Tapi dari total damage, Bigetron gak masuk loh dex, exis, hmm, evoz, msc sama infinity. Oke, okay, mungkin ini lebih ke keseluruhan kali ya. Enggak masalahnya tadi Bigtron dapat dari total damage aja gua juga. Gue lagi berusaha menyelamatkan. Gak <laughs> oh, usah lagi, gitu kan. Udah diselamatin, Gak dibalikin bisa. lagi. Gue orangnya realistis jadi apa Ayuh. yang gue lihat pasti bakal gue omongin. Nah mungkin itu uh, buat tim Indonesia. Jadi yang paling banyak tim Indonesia PTR oh, Oke. Okay. Jadi Masuk mungkin akal. mungkin di negara lain mungkin beda. Di broadcast lain asetnya berbeda. Nah, Selamat, oh, kita selamat, ya. selamat, selamat, kita ya. selamat, kita selamat ya. Oke, okay. ini dia untuk eliminator ranking, di mana ada Xavier, yaitu seorang Duck atau Duk. Terus ada Salah. apa? Ada Tei, depannya Tiduk. Oh tiduk tiduk mungkin oke okay, okay, dan gue lupa tadi mau bahas apa udah <laughs> <kita laughs> berpindah BTR tadi ya, ada kita BTR. berpindah ada Bigatron dan ada beberapa player lainnya juga di ini dari peringkat lima sampai peringkat sepuluh bahkan ditampilkan juga di mana ada Logan, Lizerk, Matoy, Ravenclaw, Vintores dan juga Aisyat di urutan kelima sampai urutan ke sepuluh. dan jumlah elimination point mereka juga mirip-mirip gitu kan. Uh -huh. Mungkin gue rasa yang membedakan adalah dari segi damage-nya makanya kayak Betul. tadi kayak in Logan itu bisa lebih tinggi daripada Lizerk dari hashtag-nya ataupun kayak Matoy kenapa lebih tinggi dari Ravenclaw Vintores dan juga Eye Shots Well ini dia memang para player-player yang bisa dibilang agak cukup terhighlight lah ya pergerakan mereka kayak tadi Luxi juga kan menjadi one man standing atau last man standing di Sunhok bahkan kali ini uh Matoy old man kita matoy, yui. Ini dia pemain veteran kita yang dari rambutnya panjang sampai sekarang jadi cepak <laughs> cepak cepak cepak yang tadinya mirip Odi sekarang <laughs> udah gak mirip lagi. Iya <laughs> benar. Karena mungkin dia udah ini wah rambut gua diikutin sama Odi Dio, pindahlah ganti gaya rambut yang lain. Iya biar gak dikira mirip ya e kan. Yo ini dapat peringkat pertama untuk MVP Ranking dengan statistik yang begitu mencengangkan KDA nya 3,2 itu tinggi loh untuk sebuah yep. statistik di top 4 MVP Ranking dan ini adalah peringkat 5 sampai peringkat ke-10 mana lagi-lagi ada player Evos ada Lyserk lalu ada pemain dari GD Gids, yaitu Satar dari ya kita urutin lah dari 5 sampai 10 itu dari Ravenclaw ada KF eh uh, api. <laughs> api, api, api, Satar atau Star hmm. Lamborghini dan juga ada Adelizer Berarti yeah. ada cukup banyak pemain Indonesia yang masuk di MVP ranking Ya, yeah. cuman mungkin dari ininya lah ya Dari kestabilannya aja yang mm. harus lebih diperhatikan Tapi hari ini udah nice try banget sih Menurut gue udah well played banget betul. Kayak tadi di match keempat kita ngeliat dua tim Indonesia Berada di papan atas kan ya Bahkan di pucuknya Tapi gue gak tau apakah dengan match kelima ini bakal ada yang Kejar-kejaran atau enggak, kita masih menunggu juga untuk data statistik match ranking atau overall leaderboardnya yes. juga. Biasanya, jauh ya, Ini yang di meja gue itu datanya lebih cepat daripada yang uh, ada di yeah. layar yang kita tungguin. Ya, nanti Tapi aja. ini ternyata belum update juga. Iya um, juga sih. ya lah, nanti kita tungguin aja sampai yang validnya oh, udah. udah ada suara nih. Betul. Ready? Go! Oh. <laughs> gue kira lo mau ngikutin rombongan ya ini. Dan ini dia. Has! game super weekend yang pertama di hari yang pertama di mana Bigetron berada di posisi puncak dengan poin yang sama bersama dengan For Vals yang membedakan peringkat mereka hanyalah dari WWCD yang didapatkan oleh Bigetron. Yep. Menyusul di peringkat ketiga di de eksis dengan 45 total poin Va uh, Vampir atau Vampire mulai naik dengan uh di peringkat keempat 44 total poin ini gapnya benar-benar tipis banget. Evos tergeser cukup jauh dari peringkat 2 ke peringkat kelima dengan 43 total poin menyusul ada MSC 42, Yangon Galacticos 41 dan ada Eagle Esport di 38 total poin. Wah gila nggak logis banget sih gap poinnya sangat sangat tidak logis itu tipis banget. Dari keseluruhan halaman pertama, bahkan yang hashtag satu sama hashtag kedelapannya aja, itu cuma beda 10 poin. Dan ini di halaman keduanya, kita bisa ngelihat semuanya udah step up begitu banyak, satu, dua, tiga, empat, empat tim poinnya sama, ya kan? Ada Infinity, Fastcrime, Secret DX. Sangat tidak logis sekali PMPLs ya kali 36, ini. 36, 36, 36. Ya Jadi ya? hanya terpaut satu dari Xavier. Ini yang merentukan hanya dari poin plus equipment berarti sama ya. Lah ya sama wwcd nya juga yang sudah berhasil mereka dapatkan ini hmm. seru banget hmm. sih bahkan di halaman pertama